Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Kusbian Bahari. kali ini ada motor laut, <tuh> kapal laut yang bersandar mau bongkar hasil laut ya. Kita lihat dapat apa ini. Ini posisi malam ya, mau magrib, habis magrib. Ternyata ada pesawat saat maghrib, ada motor mendarat atau merapat faktornya. Nah, satu faktor berarti 39. 10 kilo, Saudara. Ya. proses pemilihan sontong atau blakutak. eh uh, kusbian bahari nanti tolong di subscribe ya. tolong di subscribe kusbian kusbian bahari. ah uh. Oh uh, ya Allah ternyata ini ada sontong besar Allahu Akbar Wah sontongnya besar banget Wah gede banget ini ada lebih suka entah. Ada ikan pari juga bos, oh, ini berita ini. Berita ini. ini, berita ini. Itu ikan pari bos ya. Ikan pari bulat ya. Nah, wah ternyata ada ikan besar. Aduh ini wah ini kan ikan mejan ini ya ini bobot berapa kilo ini 55 puluh kilo wah. ini saudara ini ada ikan besar bisa dibalik ini ya nah ini dia ini bobotnya 55 puluh lima kilo ya ini. Kuaya ini ya. Benar -benar besar ini buaya ini ya benar-benar besar ini Perkirakan cacatnya ini yang mahal ini ya. mungkin sekitar berapa? Kita berapa ini ya? Berapa bengkalnya itu dua, kurang lebih dua bengkal. Kena itu mungkin sekitar enam puluh juta per kilo cacatnya aja yang bisa cacatnya. nanti dagingnya ini dagingnya kemungkinan bisa lima kilo kali sepuluh yang mungkin jadinya di atas ya Alhamdulillah, banyak ini oh ini abk, -ABK nya nah, ini ini terong ini nakoda ini nakoda kita ah ini abk ini oh, ternyata ada ikan besar ya oke tidak ternyata ikan besar ikan, -ternyata. ikan, -ternyata. ikan mejan atau ikan apa namanya ikan hiu ya karena pak kalau bahasa indonesia ikan. ikan mejan ya Okay, terima kasih Buat rekan-rekan semuanya Jangan lupa untuk di subscribe Di komen dan juga di like Untuk channel youtube kami Bismian Bahari Agar lebih aktif lagi Dan lebih semangat lagi Untuk membuka video-video berikutnya Oke okay, terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh